Halo guys hari ini saya mau ngerakit mesin pasang kancing ya ini udah malam sebenarnya nah ini adalah mesin kancing simaru baru ya ini masih baru masih anget-anget belum dibuka ya nanti kita buka pakai pisau Oke, sekarang kita buka ya dalamnya kayak apa ini saya beli baru beli di temen ya. harganya cukup murah untuk Uh, kisaran di daerah tegal kalau di online juga lumayan ya barunya juga kita kalau dibeli di online juga agak sedikator selisihnya lumayan sih sama teman nah ini adalah manual booknya Instruksi manualnya ya, ini adalah obeng-obeng ya. Isinya obeng sama poli si dinamonya. Terus yang terakhir adalah kepala mesinnya. Masih kini-sikinya sih masih cantik banget. Ini adalah wadah buat narok kancing ya ketika kita kerja taruh sini aja. Oke sekarang kita akan angkat mesinnya ya kepalanya ya ke atas. Taruh saja ya. ini. Nah ini adalah mesin pasang kancingnya ya masih baru banget. Di sini di bander, saya beli di teman sekitar 6.350 ya, kaki meja impor di namanya semuanya baru. Kita lihat. Masih kinclong ya. Saya sebenarnya nggak begitu suka banget sama merek-merek Cina ya, cuman karena kita juga apa namanya itu ya, sama pekerja itu harus nge, ngeimbangin ya jadi kalau yang second juga lebih enak sebenarnya kayak mesin merk Juki sama Brother cuman karena kita juga nimbangin sama karyawan jadi kita terpaksa beli yang lain apa apa sih malah aku juga seneng mesin kayak baru ini masih kenceng harganya juga sama yang second yang impor yang Great A juga nggak seberapa ya jadi saya beli yang baru aja nah kalau ini adalah bagian dari kabelnya ya kemarin kita juga upload nah, kalau kalian masih keder jadi biasanya kayak gini nih ini kan ada kabel dua ya ini kabel sini nih biasanya itu di sininya cuman uh, si biru sama merah terus kuning sama hitam ya jadi intinya blue black kalian harus ingat-ingat ya di sini di sini biasanya ada cuman ini nggak ada ya kayak sekarang gini aja ya ini blue black kayak nih, blue sama black ya. Kalian patokannya seperti itu, uh, hitam sama biru, terus sama ini sama oren oren ya. Terus red yellow, red yellow, red merah sama kuning kuning ya, sama biru kayak gini ya. Jadi nanti kita di plaster atau sama solasi. Terus ini adalah kabel A arde ya. Jadi pengima fungsinya saya juga enggak begitu paham yang jelas ini juga fungsinya ada gitu jadi ketika di on itu enggak begitu gentak banget ya tarinya di sini ini warnanya hijau sama campur sama kuning kemudian ini ada ada ada box kecil ya ini biasanya ada kayak semacam obeng toolkit ya sama tiang benang ya, kita buka dari sini ya Coba di sini. Ya, ini ada toolkit. Kalau pesanan ini kalau kalian mau beli mesin ya, lebih baik tuh beli mesin yang baru ya. Walaupun misalkan kadang-kadang kita berinya tuh yang second lebih bagus cuma kadang uh, untung-untungan ya Untung-untungan ada yang bagus ada yang enggak kadang-kadang kayak gitu Kalau baru tuh dapatnya kayak gini guys jadi banyak banget uh, alat-alatnya ya Ada pekupan duluannya ada kolkitnya semuanya komplit ya kan enak lah Oke, sekarang kita coba nanti pasang meja mesinnya ya di meja. Ini adalah skrup untuk buat nahan nanti ya nahan si bak dari ininya. Kepalanya biar enggak gerak-gerak. Ini ada 4 ya. 1 2 3 4. Oke, sekarang kita pasang aja. copot ini ya skrupnya ya di copot nanti karetnya diambil Karnya pasang sini aja ya di bagian sini nih 1 2 3 4 Kemudian kita angkat mesinnya ya. Taruh di sini hati-hati biar karetnya enggak gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Dilempengin sama karit yang tadi ya yang kita pasang. Biar enggak goyang, biar enggak gerak-gerak. Nah, kita masukin lagi skrupnya ke bawah. belum potong ini ya? Dulu lurus.